Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di channel Mas Robi 98 Kali ini kita membahas hasil audiens antara perwakilan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat dengan pihak Universitas Sulawesi Barat terkait ketidakmampuan mahasiswa untuk melunasi uang kuliah tunggal atau UKT di semester ganjil 2020-2021 mengingat keterpurukan ekonomi nasional dan juga keterpurukan ekonomi orang tua mahasiswa menjadi latar belakang dan menjadi keprihatinan bersama sehingga teman-teman perwakilan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat mengambil inisiatif untuk mengundang perwakilan eh, pihak kampus untuk melakukan audiens memutuskan beberapa kesepakatan yang menjadi dan diharapkan menjadi solusi dari permasalahan hari ini Keterpurukan yang terjadi saat ini tentu bukan hanya dari ekonomi bukan hanya dari pendidikan dan kesehatan tetapi semua sektor sehingga melatar belakangi terjadinya pergerakan teman-teman perwakilan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi semua mahasiswa dan keinginan semua mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Di sini ada beberapa kesepakatan, ada lima poin yang akan kita bahas satu persatu dan sangat kita apresiasi, sangat kita dukung dan semoga ini dapat menjadi solusi dari keterpurukan hari ini. Jadi yang pertama, UKT semester ganjil 2020-2021 diturunkan sebesar 50% ditambah dengan aturan surat edaran sebelumnya yaitu pemotongan sebesar Rp ribu rupiah dengan dapat mengajukan pembebasan UKT lewat surat permohonan dari orang tua. Lalu kemudian tim peninjau akan Meninjau apakah benar-benar layak diberikan pembebasan UKT atau tidak. Nah, terus poin kedua, pihak kampus akan segera merilis SOP terkait KKN mandiri. Jadi, poin kedua ini adalah jawaban dari kekhawatiran kita. Kemudian, poin ketiga. Mengeluarkan surat terkait pemberian nilai yang tidak boleh memberatkan mahasiswa. Terus yang keempat, akan mengklarifikasi terkait dana praktek. Jadi pihak kampus juga akan diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait dana praktek mahasiswa. Terus yang kelima, untuk kuliah daring di semester ganjil 2020-2021 menggunakan e-learning atau uh, unsur bar dan bebas kuota. Nah ini yang uh, menjadi kesepakatan dan menjadi uh, kebijakan bersama yang disepakati antara perwakilan mahasiswa dengan pihak Universitas Sulawesi Barat. Jadi demikian, semoga Informasi ini dapat memberikan manfaat dan perkuliahan tetap berjalan sesuai dengan yang semestinya tanpa harus uh, mengesampingkan satu bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga kesehatan. Semua penting. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.